Live di tiktoknya Rizky pilar Masya Allah Bunda Lesti los, Terlihat sangat cantik sekali ya Dan di momen ini pun Bunda Lesti ini Bener-bener sangat luar biasa Saat jualan Bunda Lesti tentunya Oto tidak Tentunya menyanyikan lagu Lagu yang tentunya diciptakan oleh Bunda Lesti sendiri Oto tidak tanpa latihan apapun, persahabat, dia tercipta sebuah lagu saat jualan Wah, wow, insya Allah Mudah-mudahan sehat terus dan mudah-mudahan, persahabat, muda lesti Selalu dilancarkan segala urusannya, amin Kemudian juga, persahabat, kita lihat di kolom komentar Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Diantaranya, antaranya dari dari akun Instagram Hai dia, mengatakan, "Aduh, Haidiri belum sempat nonton lagi, Menyiapin makanan, bos-bos Arab dulu, masih sibuk di dapur perang makanan," katanya. Tuh, <laughs> Haidi belum sempat nonton ya ketinggalan live-nya, masya Allah. Mudah-mudahan persahabat kita semua semakin semangat, makin kompak untuk mensupport lifestyle family. Kemudian juga, persahabat berikutnya ada momen yang sangat membahagiakan warga Konoha. Alhamdulillah, walaupun tentunya seuprit, persahabat ya. Ada abang Fatih yang muncul, walaupun nongolnya sedikit persahabat ya kita merasa bahagia sekali. Komentar pun begitu banyak diberikan. Di antaranya dikun selalu putih bilar, ini yang nongol dikit ganteng bisa dicek out gak nih? Dah cari, dah dicari di keranjang kuning gak ada katanya tuh. aduh masya Allah. Dan tentunya persahabat ya komentar dari haters pun banyak sekali saat live Leslar kita lihat aja persepsi aja, ya. tentunya ada tanggapan dari Moi-Moi 249 di sini mengatakan banyak Markonahnya, padahal lagi bulan puasa, tetap aja nggak ada ngaruhnya sama Kuyang. Itu hatinya sudah tertutup persepsi ya, walaupun bulan puasa. Mar yang harder selalu saja, tentunya gentayangan. Hanya doa terbaik untuk leslar mudah-mudahan selalu dijauhkan. Dari orang yang tidak baik Kemudian juga selanjutnya persahabat, Kita simak nih momen terciut Yang membuat kita pastinya baper banget ya Melihat keciutan dari Lesti Dan Rizky Bilar Ini momen yang sangat masyal Masih luar biasa dari idola kesayangan kita Aduh Allah banget ya pambi Bunda Lesti emang selalu paling bisa Membuat warga Konoha baper Aduh lagi ngomongin apa sih mereka jadi penasaran kan? Aduh Masya Allah Pokoknya kita selalu bahagia Melihat kebersamaan, kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Kita simak juga persahabat ya Kalimat komentar dari Emi Fatima Jujur sampai saat ini cuma pasangan Lestler yang bikin aku baper langgang terus ya Amin tuh persahabat ya terbukti ya Pasangan Lesti dan Rizky Billar ini pasangan yang mampu membuat warga Konoha selalu baper. Cuma pasangan Lesler yang membuat warga Konoha baper. Luar biasa. Kemudian juga selanjutnya, persahabat, kita lihat di sini ada postingan Boy William. Kita ingat banget ya saat Boy William menyampaikan favorit Indonesian selling pretty. Itu ada delapan favorit persahabat yang nomor delapannya, itu adalah Lesti Keciora. Wow! Nama Lesti, tentunya menjadi bagian selebritis terfavorit pilihan Boy William. Sekelas Boy William persahabatnya. Tentunya favorit selebritisnya diantaranya Lesti Kejora. Makin bangga, makin kagum semoga semakin banyak lagi support dan dukungan dari orang baik yang sangat tulus mencintai Lesnar family. Selanjutnya juga persahabat di postingan fanbase De Alida menginformasikan persahabat ya ada top 9 Ramadan favorit fanbase De Alida. Salah satunya Bunda Lesti masuk nominasi Ramadan favorit fanbase De Alida. Untuk cara votingnya gampang banget persahabat, kalian tinggal like dan komentar sebanyak mungkin dengan nama idola. Pastikan sudah follow akun fanbase De Alida dan Akademi Indonesia. Batas voting sampai jam 8 malam ini persahabat Semangat terus ya Support dan tentunya dukung Idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat berikutnya Terbaru dari storynya Budal Lesti Menginformasikan Leslar akan live di tiktok kembali persahabat ya Jadi Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai tentunya kalian menyia-nyiakan momen yang sangat paling bahagia Malam hari ini bakal ada live lagi dari Lesti dan Rizky Bila. Bismillah, semoga tentunya full ada ambang L ya. Kita selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bila. Ini dua informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.